Cik, cik, cik, cik balik lagi bersama Tosin hari ini kita akan review game get of Olympus ya seluruh kita modal agak gede 120.000 saja kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya, seperti biasa kita main di bed berapa nrknya nah, 1200 atau 2400 yuk tebak yuk Kaskan di 2400 dong Bos nggak usah double yang dulu kita coba di 50 50.000 ya, yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku situs slot tergacor tersolid sampero jaga dunia akhirat di sini WD berapapun pasti dibayar lunas bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan RTP game gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri pastinya maka dari itu yo langsung gas kena aja ke RT 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komennya bosku. jangan rawuh jangan bimbang mainnya cuma di RT 8000 pastinya. Untuk link gacornya ada di pin komennya bosku. Di pin komen juga tersedia link komunitas ya seluruh grup komunitas di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor oling hari ini.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 ramekan grup komunitas biar kalian tahu pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini pastinya bosku yuk ramekan kolom-kolom eh, ramekan grup komunitas ya, seluruh biar kalian selalu update pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini pastinya ya bosku back to the game ya seluruh ya model-model masih aman yuk biru kuning atas kuning petir nih minus sayang merah Aduh lumayan skater di 2400 ya seluruh semoga kita dikasih isi-isi mantap nih Tulus Aduh belum mau konek cuh Konekin mantap kuning hijau kalau nggak ungu sih turun harusnya Tunggu kurang satu gantung gitu Gantung kurang satu cuh Aduh biru ungu, ungu lagi tuh Ungu hijau hijau atas hijau kuning hmm. Ini kuning sih harusnya kuning kan hmm, gendang gendang dulu aduh malam merah cik. susah kali us aduh, aku tak kurang sekali doang kuning-kuning Aduh masih atas kuning lagi Aduh lumayan kali empat lah ya sur, ya. sambil udah 6 masih sisa delapan kali lagi ya bosnya Pasti hmm, dong bos. kasih lah, us kasih us hijau biru Aduh merah sih harusnya mau nih Hmm, malah cincin tambahan dong us biru-biru dulu biru-biru mantap yuk. ya tuh mantap yo petirnya mana us lumayan lah ya seluruh ya 7.000 kali lah Nanya, lumayan lah nak batang main lumayan lumayan lumayan lumayan tibet 2400 kayaknya lagi sih 5 kali lagi maklota jadi mantap tuh Hah? sayang kali 10 puluh 240.000 lumayan lumayan lumayan cuan tuh. kita nikmati dulu sempak, sempak, sionalnya ya bosku uh, uh, uh, kita nikmati dulu Gas, uh, Dor, lumayan kali 15 sayang tidak connect anjir coba kalau konek kan mantap pecahnya tuh biru hmm, atas gendang petir enak sih tidak mau uh, atas gelas ternyata mau merah merah sih harusnya mau nih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 slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor limbo hari ini info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor limbo hari ini rtp slot gacor hari, hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor limbo hari ini ya, slot karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini setiap harinya buat teman-teman semua pastinya ya bosku maka nah, dari itu ya dibantu like komen subscribe-nya share-share ke teman-teman juga kalian juga boleh biar semakin ramai biar saya lebih semangat lagi buat berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini setiap harinya buat teman-teman semua pastinya ya bosku maka nah, dari itu yo dibantu like, komen, subscribe-nya, share-share-nya ya bosku biar semakin rame, semakin saya semangat lagi biar bikin pola-pola slot selesai hari ini ya bosku picture game yuk kasih dong skater-skater manis lagi dong kalau enggak, gue gaskun bui nih kita lihat dulu lah ya putarannya kalau putarannya bagus, kita langsung gaskan bui. kalau emang jelek-jelek banget sih kita lihat dulu aja, momen-momennya kita cari momen-momen dulu ya bosku kita tarik trik slot gacor hari ini trik twistin pola twistin hari ini pola skater gratis hari ini pola gas wih masih dua-dua terus yuk ayo dong us. Lah. masa diam lama sedem-demba hmm kita geser di 20 turbo kita coba kelar 20.000 belum ada lagi kita geser sekali pola lagi kita langsung gaskan kuih saja Hai ayo kali kau yuk gilas, konekin dulu anjir nggak mau Hijau biru-biru boleh hmm, kuning atas kuning biru sih mantap sih cuma nggak ada ponek petirnya coba. itu bukan skater itu pasti mahkota. Hmm. hmm, hmm, hmm. Sekali otak aduh belum dikasih atas gendang skater. Oh, kuning, atas kuning berarti. Sudah kan. Hmm. Ayo kasih skater skater gratis mu, us kalau enggak tegaskan buy ini us. Ayolah. Aduh, belum dikasih juga bosku. Eh kok ngilek eh nge tuh apakah ini kita gaskan saja saja ya slur umum oh, tadi ngelek ngelek biasanya kalau ngelek-lek nge kayak gitu tuh lagi momen-momen bagus nih hmm, cek kita gaskan di 10 kali lagi ya di bed 4800 masih di bed 4800 ini dalam hmm, ada tanda-tanda apakah di bed segini emang jelek ya bagusnya di bed 2400 hmm. ini last kita kita langsung gaskan Bu ini habis seputar ini kita bui, di 2400 aja dan nancok nggak ada pecah-pecah sama sekali di bed Emang busuk selur emang busuk nih emang busuk nih maksudnya nggak ada petir-petir sama sekali udahlah di 2400 aja lah ya seluruh kita naik atas jadi di 400 semoga jadi naga prop prop prop kita lihat dan saksikan bersama ya. bagus hmm. mantap kuningnya pecah dulu boleh mantap cu. yuk gendang dan hijau pecah cu. tapi petirnya di dimana cukup ah, enggak ada petir hmm, mantap nih atas hijau petir dulu enggak usah kaldu anjir kali tiga lima gomas ayo petirnya tuh petirnya dong ayo good mantap-mantap hmm. ya kali biji yuk masih sisa 10 kali spin lagi ya kalau ini profit kita langsung gaskan WD kan saja enggak pakai lama lah ya tuh kali 10 konek biru dong konekin biru connect mantap yuk merah atau ungu bisa dari ungu dulu Aduh nggak mau lumayan ya seluruh 4000 21. Hai, dong, kali 21. satu hai hai kali 2 lumayan yuk hijau uh, waduh nanggung banget gelasnya cukup enggak apa-apa hai hai hai hai hai hai ayo Bus. Uh. Uh. Aduh, kali 5 doang tuh. Masih sisa 5 kali lagi. Ya, semoga kita dikasih JP JP mantap ya, Bosku. kita bisa auto-auto kabur. Mantap ya, gendang jadi dong atau hijau dulu boleh. Hijau jadi mantas nih kalau gelas jadi, gelas jadi biru dong biru atau gendang biru jadi gendang turun dong dua lagi itu gendang mantap gendang jadi ijo dong ijo ijo ijo ijo, ijo mantap yuk merah merah satu lagi cuk tanggung mantap merah jadi biru boleh atau ungu biru aduh yuk ungu kuning kuning kuning tuh ungu jadi kuning kuning turun dong hancur lumayan tuh 19.000 kali hmm, 680 fix auto WDG ini kugaskan kan WD kan langsung nih nggak pakai lama nih